Baik, selamat sore teman-teman semua. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baik kami bisa berkumpul di Zoom Meeting ini. Hari ini kami akan membahas tentang materi JQuery biar kami menolong kami, biar kami bisa mengajak hatiannya juga dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ya. Amin. Teman-teman, mari kita dokumentasikan dulu pertemuan kita. Silahkan dibantu nyalakan kameranya. Oke, terima kasih, teman-teman. Kita ke morning dulu ya, teman-teman. Jadi, mengingatkan lagi untuk teman-teman, tidak lupa mengisi daftar hadir di morning. Kemudian, jika teman-teman ada yang merasa terbantu oleh temannya, ada reward mentoring form, minta bantuan untuk diisi. Silahkan. Uh, memberikan reward buat teman kita yang bantu gitu ya. Anda dibantu siapa, materinya apa boleh isi di reward mentoring form. Terus kita itu hari ini materinya jQuery. Minggu depan kita masih ada kelas untuk HTML5, canvas dan yang lainnya. Ini cukup panjang, teman-teman. Nah, nanti di hari Kamisnya untuk minggu depan kita akan satukan di hari Rabu. Jadi teman-teman kita akan lanjut ya sampai beres di hari Rabunya karena 2-3 itu sudah masuk ke libur supaya soalnya bisa sekalian gitu ya jadi kita bahasnya di hari Rabu ketemu lagi nanti di hari di Januari tanggal 5, teman teman itu materi terakhir Jason tapi saya berharap ketika libur teman teman boleh ceklah materi Jason ini ya sambil mempersiapkan untuk uas teman teman jadi udah, udah makin dekat ke UAS, kita sudah satu semester nih. Hari ini jQuery nggak begitu panjang dan kita juga besok masih ketemu untuk praktikum. Tapi untuk minggu depan, nah kita akan satukan di hari Rabu aja supaya benar benar dua tiganya teman-teman sudah beres gitu ya, udah libur. Terus uh, Januari materi Jason. Jadi ini sisa pertemuan kita teman-teman kan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan mau ditanyakan teman-teman tidak ada tidak ada besok tidak ada. besok nah kalau teman-teman lihat di praktikum yang buat besok ini saya ada kasih pengumuman waktu tanggal 11 ada 11 teman kita benar, 11 teman kita yang diminta ngumpul di eh, besok jam 12.15 mudah-mudahan cukup untuk briefing 15 menit untuk 11 teman kita ini tapi kalau nanti sampai nggak cukup Mungkin eh, kelas praktikumnya dipegang oleh asisten dan saya masih ngobrol dengan 11 teman kita ini. Jadi minta bantuan kita coba mudah-mudahan ngobrolnya 15 menit selesai eh, untuk 11 teman kita ini. Ada yang berhalangan hadir besok teman-teman? Tinggal ngulang aja, eh, siapa tahu ada pertanyaan. Dan besok kita akan ketemu kerjakan soal praktikum hari ini kita jQuery, nah apa sih jQuery? jQuery ini library JavaScript teman-teman. Jadi kalau kita nulis codingan JavaScript banyak, di sini disederhanakan. Dia prinsipnya write less do more. Jadi nulisnya makin sedikit, tapi fungsionalitasnya makin banyak. Jadi jauh yang rumit-rumit di JavaScript disederhanakan di sini. Ini termasuk library yang populer teman-teman. Boleh dicek ya. Kemudian ini fitur-fiturnya. Banyak pisan teman-teman. Memang mungkin yang saya ambil contoh-contohnya nggak semua. Tapi itu mewakili lah kalau materi ini apa yang dibahas. Ini cara untuk menambahkan jQuery. Jadi teman-teman perlu tambahkan text script dan scriptnya. Kalau cara manual, teman-teman bisa download uh, library-nya itu dari jQuery.com. Ada yang sudah nyoba belum teman-teman untuk download Library-nya. Jadi itu isinya tulisan banyak kisan. Nah, download dari sini webnya jQuery.com. Kemudian kalau teman-teman mau pakai, cara pakainya nanti berarti langsung ditulis di tag head. Kita buat tag script, lalu panggil source-nya seperti waktu teman-teman menggunakan uh, sintak jQuery atau sintak CSS pakai src seperti itu ya. Jadi diambil source-nya. Ada dua versi jquery ini, ada versi production sama versi development. Kalau yang versi production, yang biasa kita bisa pakai, ya, kita akan download yang itu juga kalau teman-teman perlu. Ini biasanya bisa dipakai langsung, sudah diperkecil filenya. Kalau yang development version, ini biasanya untuk testing sama development. Nah kalau kita males gimana? Kita nggak mau punya codingannya, nggak mau ngedownload library-nya kita bisa pakai dari CDN, CDN itu content delivery network. Contohnya dari Google, di sini ada linknya ya, https tpsajak.googleapis.com, bla Nah ini yang bisa dipakai kalau teman-teman nggak mau download. Contoh kayak di Webtriskool, nah teman-teman itu uh, sintak jQuery-nya itu, library-nya dia pakai yang dari CDN. Seperti itu. Jadi tidak download sendiri, tidak ambil filenya sendiri. Nah, untuk sebelum lebih jauh lagi ke materinya, kita coba akses jquery.com. Teman-teman silahkan coba download library-nya supaya nanti pas ada latihan, kalau teman-teman suka yang eh, pakai CDN, silahkan sematkan link-nya. Kalau yang mau pakai file manual seperti ini, .js, teman-teman juga bisa lakukan itu. Kita coba dulu ya, Silahkan teman-teman akses ke jquery.com untuk dapat filenya. Saya stop share dulu. Ini alamat websitenya teman-teman, jquery.com. Nah, di sini ada download jquery. Silahkan teman-teman bisa download. Pilihlah file yang mana, yang mau production, yang sudah di diperkecil, atau yang versi development. Itu ya. Saya sih pilihnya yang atas ya, yang sudah tinggal pakai. Kalau sudah itu, teman-teman akan terima seperti ini. Kalau di klik, nah ini ya, ini library-nya. Jadi teman-teman silahkan di save file ini, supaya kalau kita ada halaman web yang pakai library di jQuery ini, teman-teman bisa pakai. Silahkan di download ya, teman-teman. Besok kalau praktikum, teman-teman mau filenya lokal juga sama, silakan. Pakai yang jquery.js itu. Yang sudah saya download, saya coba kirim ke chatjum ya. Tapi kalau -teman mau download sendiri juga boleh. jquery.js Ini yang saya download. Jadi kalau misalnya ada pembaharuan ya ngeceknya ke jQuery.com. Ya di chat Zoom sudah saya sampaikan. Kalau yang teman-teman pakai CDN. Linknya juga oke okay. kalau saya kopaskan. Biar teman-teman tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Ini dari... Di DM. Sudah berhasil download, teman-teman? Kalau dari jQuery.com atau dari yang di chat Zoom? Apakah sudah berhasil? Sudah, Ci. Sip, baik. Saya lanjut ya. Bedanya apa kalau misalkan kita pakai yang... Eh, manual, berarti memang kita punya filenya Kalau tidak terkoneksi internet juga tetap akan jalan, tapi kalau misalkan yang CDN ini perlu koneksi internet, jadi harus nyala karena dia mengaksesnya online ya, library-nya. Tapi keuntungannya kalau misalkan ada website lain yang pakai, itu jauh lebih cepat karena sudah kesimpan di cache-nya seperti itu. Itu sudah ada penjelasan juga. Kemudian, sintak. Nah. Kita begitu dikenalin yang baru, selalu harus yang pertama itu tahu basic sintaknya. Sintaknya pakai tanda dolar, teman-teman. Ini artinya tanda dolar ini dia mendefinisikan untuk mengakses si jQuery-nya. Mengakses ke library-nya. Kemudian ada selector. Kalau selector ini tergantung, bisa seperti ini ya teman-teman. Uh, kalau panggil this berarti di dokumen ini gitu ya maksudnya. Di current element -nya. Kalau kita pakainya tanda kutip p seperti ini, ini bukan teks p teman-teman, tetapi ini adalah HTML element untuk tag p seperti itu. Nah ini salah satu selector. Atau misalkan selektornya itu adalah um, suatu kelas, maka kita definisikan pakai tanda titik. Tanda titik ini artinya adalah kelas. Kalau kita mau yang lebih unik spesifik, misalnya kita buat ID, maka dia Tandanya ada tanda pagar seperti ini. Ini adalah untuk ID. Nah, selektornya jadi bisa untuk current element teman-teman bisa tulis this untuk tag HTML teman-teman bisa kasih kutip kemudian sebutkan elemennya seperti ini tag p. Kalau pakai class berarti teman-teman pakai, pakai tanda titik. Kalau pakai ID teman-teman pakai tanda pagar. Ini selektor selektornya. Buat apa? Untuk mencari HTML-nya kita mau pengaruh yang mana, gitu ya? Apa yang kita mau sirek Kemudian ada titik action. Nah, action ini apa yang mau kita lakukan terhadap si elemen ini? Contohnya, untuk action height ini, ini bukan kata-kata bikinan kita, bukan function bikinan kita, tapi ini bawaan dari jQuery. Jadi, kita harus ngikutin actionnya. Si library itu dia punya nama-nama action seperti ini yang kita tinggal pakai. Jadi dibandingkan dengan sintak yang sebelumnya yang kita pelajari, ini jauh lebih sedikit ngetiknya lebih sedikit. Ya. Kalau di sini ini artinya berarti kita akan menyembunyikan atau ngehide gitu ya, Actionnya adalah hide seperti itu. Sampai sini dulu. Apakah oke okay, teman-teman? Jadi diingat ingat dolar, selector, dot, action, kemudian buka tutup seperti ini ya. Berikutnya tentang contoh. Saya lebih ke contoh teman-teman, karena teman-teman bisa cek ke Web langsung ya. Saya ambilin yang penting-pentingnya. Kalau di sini ini yang jQuery-nya itu pakai CDN. Jadi dia sintaknya langsung src alamatnya ajax.googleapic.com bla bla bla seperti itu. Contoh di sini di body. Saya punya paragraf. Yang saya kasih nama kelas text isinya tulisan "Hello World". Jadi, teks di paragraf tersebut ada tulisan "Hello World". Contoh yang sederhana aja ya, teman-teman. Lalu, saya sediakan satu button untuk eh, kalau diklik, dia akan mengakses ke function ini. Ini adalah cara lama kita, cara yang sebelumnya kita panggil function seperti itu, cuman... Di sini sudah ada jQuery-nya. Jadi si jQuery-nya itu dituliskan di dalam function. Silakan teman-teman coba ya untuk membuat ini. Karena ini kan sedikit ya. Buat tag P, kemudian ada teksnya hello world, kemudian ada button, satu button yang nama di tombolnya itu sembunyikan. Dia punya function on click ke function sembunyi ini. Kalau misalkan tombol ini diklik Nanti dia akan menyembunyikan tulisan Hello World ini. Silahkan dicoba teman-teman. Nanti dari dari contoh ini kita akan pakai yang eh, menggunakan jQuery murni gitu ya, ada dokumen ready dan sebagainya. Yang ini yang cara lama yang kita pakai, tapi teks di sini jQuery. Silahkan dicoba dulu. Sambil teman-teman milih, Anda mau pakai yang dari CDR atau mau pakai yang file lokal yang jQuery-nya kita download. Silahkan dicoba. Kalau sudah, boleh di-share ya, hasilnya seperti apa nih kalau misalkan sudah dijalankan. Kalau mau disatukan, jangan lupa, eh kalau misalnya teman-teman mau pakai yang lokal, maka file.js yang tadi jQuery-nya minta tolong disatukan di folder yang sama, jadi nanti kita tinggal panggil. Kalau oh, teman-teman folderin lagi, Pemanggilannya sama seperti waktu kita punya sintak CSS atau JavaScript perlu tahu alamat ngambilnya. Ada satu lagi cara untuk mencegah jQuery-nya jalan sebelum dokumennya selesai dimuat. Supaya aman kita tambahkan dolar dalam kurung dokumen dot ready function kemudian baru panggil apa yang mau dilakukannya. Nah masalahnya di sini kita mau memfungsikan si buttonnya. Kalau tadi kan kita pakainya onclick seperti itu. Nah kalau di jQuery dia punya action namanya click teman-teman. Ini salah satu action juga di jQuery namanya click. Dari action click ini dia baru menjalankan untuk menyembunyikan teks yang ada di tag p ini. Silahkan boleh dicoba perbedaannya ya antara tadi yang kita pakai manual seperti ini, kemudian kita fungsikan onclick di sini. Kalau yang ini di HTML-nya ini murni HTML aja. Action-action-nya kita pakai yang dari jQuery. Seperti itu. Nah, ini yang agak menyebalkan adalah kurawal-kurawalnya ya, teman-teman. Jadi, kalau salah kurawal, dia nggak mau dianggapnya sintaknya error. Jadi, pertama, teman-teman tuliskan dokumen ready function. Jangan lupa ini ada kurawal. Artinya ini menutup yang sebelah sini, teman-teman. Menutup fungsinya itu. Nah, function ini kan dibuka dengan tanda kurung. Penutupnya adalah kurung tutup yang ini. Lalu baru di dalamnya ini function yang biasa aja. Yang biasa, function di dalam function Hati-hati kurawalnya maksud saya ya. Kalau salah nanti atau kurang biasanya jadi nggak mau.